Musa ya, eh, eh, ya, eh, kamu, saya koro, orang malah panggil mi, el, ayo, ayo, ayo, Tangis beda. Eh ya ya ya Ini bedanya la, mi. Ah, sekolahmu udah berapa Bisa, ma. Ajar. Ah. eh mang Ab... ma, ma. ma, ah. ada sekolah, uang. Mabo hahaha pedah kamu coba Nggak dikasih mama aku angke mati aja laku. bisa tuarek oh dikasih sama bapakmu oh mari itu aku <tuk> nasuca aku tak bisaon mau mau asa asa masih Ya, bang, teh hei hei baru Enggak itu Apu lalai merasampe grup ya Jani amam, A-A, Teyo nah Mua, ayuh, apa kau enang? Baru apa kau asyian? Ba, baru bi? Baru bi yang, ahaha, ngomoruk komodak Iya, udahlah, mang, udahlah udahlah lah, janganlah lagi nangis Sudah capek, mang, dari tadi ya, udah ya Udah, kalau aku bilang udah, udah Jangan lagi terus nangis Suka, maku mau, pokok, mau Salah betul, sup, capek aku makan Juan Jukauder tadi, kurang ader tadi Bah, si Jukaud? Ah, amang le, saya huri bukan lap Lah aduh Amang jolekon Tunggar Tukar leh, hera idam malala Amang, nama ruwaduh leison. Fokus buim le. Agak ya emang, buku Tuhan Anak pula tais le amang Jaga juci yang sepuluh ke ataku Mopi anna, kejokul mau coba yung Derekson, manak termenoso Bikin akmu Dio, baletio, omnya mi. hukumi Ayahnya disusia uruh silah lelah perlaku Menemang ibu kubinipresi ngot Ini memang ikus saya doh usia ayo harus kan oh anak orang oh bos oh lagi cerita kirimang ucap walden lah. Uy, oh ya bang, bang, aneh mitikian, omusaknya, emang! Waldeh, buka jepiton! Ah! Uy, uh, uh, yeah <tose> <tose> uh, ya bang. Uy, ya bang. Uy, ya bang. Ayuh, gue bokong, Ah, ya yeah. Entulang, Oh, entulang, Isi. Ada si Benget. Eh, hodih pergi makmuk. Eh, diam. Tidak. Udah pendongan oh. dongani si Benget Nami. Loh. Eng enggak, emang belajar nakal. Enggak, emang belajar. Saya enggak susah dam, udah dua. Hormat besi ke si oh, Benget iya. Nami. Jangan pendongan dongan itu. Oh. Udah capek aku itu. kok. Kurang kau ya, saya harus segera dulu ke kata ibiang. mas sanyon, pas mas sanyon sudah dibekuake kortingon. kau harus segera dari purung perkejaran harua dari sanyon. kau udah nggak korting? apa? nggak tahu aku. jadi mulai dari rumah sanyon. tahu apa? mas sanyon, saya nggak masuk ke mami bebek kup. mana gurong asam lagi ini musim darurat tangon. pas orang makarati. eh tidak tidak. itu sih udah masalah bos. tahu nggak Bering na Joni. ke anak Jakarta sulang-sulang jadi, gue rohan nama mulebui roh halak naburu tujabu Satukin selaku dong ngasah hutan lagi Baah, cucu Masih, asabagak berengundulau ni naburu Torok jolmai roh Idu masih turok Naisur roh do mengundang halak naburu mulebui nian Pas, lagi payah serje bu, Masihon Ate, boha Bapak nengah bos, lah udah hitam Atau masuruh roh tu sondok opung muasai soni sulangi, ah Gona... Birong kalot Birong kalot Ayah, apa-apa, apa-apa Murut mana Omak kupe lalu melek-melekan Pertus biang nina meritan Gitu pese-pese nainak Alah masa berani Umer nih amik ah dang lau karomakmu do bapakmu Eh kaya lupa aku uh, pandirang diraku nanti Dua-dua action Ah bang itik Begak ada main mucung miah ha e, Eh eh ilham done dah kaya so, Oh, oh, oh so, ilham ah Pepuro pui ah adung lasu asam lembuku ah Elimah heli omar dapol tuh hoi dah <laughs> seolah ini pendokon nih Oda dapol <laughs> mani Nah mana ah mata dang gue bisa ngonilai hutani ini hal-hal langsung nih le kamu petangi tangi paceng doa kamu sanggut api guri bapak sepulah bahasa pula saya bayilai langsung nih dojel malam leh sepulah leh wad ada dua ma. mak ma, eh maka tanyon eh lau shhh sh. tengok dulu udah pergi mama mau kemana kau telan suaramu ada janji aku sama kawan kau oh itu dia ush sediam kau ma ma Si lonceng pakai baju cantik kayaknya mau pergi deh nih jalan-jalan sama kawannya. Bah, ulah mai tu Nih, Ni di mana? Kok hmm, melek kau lu sih oh, ngerjangi? Oh. Hah? Apa enggak kau yang rostermu payasan kamar mandi hari ini? Mau mengicir kau ya? Hah? Sugin belen nokko sot. Siapa mau pergi? Mana ada kau mau pergi, Mak? Ya, Pak, saya pakai waka to be do akan mader marbilu lagaya mni he. Asa paham Lagi masa air panas aku nih, so hupa do mutu elasan. Enggak. Ini mau jemur ka tidurlah kok ya mang ya berapa selimut samamu? 8? 3 ma oh 3 iyalah 3 iyalah Mang, iyalah ya tidurlah ya mang ya tadi udah mama masak jaga layam kan sopnya udah terus mimpi kau nanti ya mang ya mang ya siapa angka ya mang ya minta siapa angka sama pung itu ya tidurlah tidur bah bah amang justru kayak nih segerus ini bek kompian nak ada apa bah ajaus sini lagi sila lagi sebidang udah sila lagi jujur mau kemana deh de? lagi <tipas> <dek> naik itu <wito>. ah <tipas> <tipas> buru buru Idea, eh suarung masa nyona, mateng tu buru-buru dok, mana ini terbolang dok, apa yang mau dok dok? Ati, diam, eh le, lawo, ampun cole, minta maaf cole, sorry cole dah, nangbir maksud tahu mengintip lemary di, suarung, kemudian le buru-buru, ati lai, dah, HP bawa ngatur lancur, ku bereng bicarlah, saya dihubungi untuk ini dole, aku termegih, rumor bereng, Diang, perasa <tuk> bega ternarbindu, murmurn do ana biak ko we. Rama ngala paroba mu eh. Na mana halang mane? Ah lama gugai do mu. Anggo junun bawa hanon. Hmm. Bawa ha mai. Selai jo bos. Neon bawa ha mon leling, dang terang ko ni. Neon nah, lene anggo baju minot bawa ha mon. Hmm. Anggo jo. Bau ari do kan? Bau ari sini mate mi. Ndob bawa anggo jo di gan. Pakai presajo manggoi ha buah. Ulah kudu selai nagus. Hul puh dunian, sona lambok Awangat cim Baik deh lah Nah Hmm Nah nasi lelai Baru cek rohokan Baru Manis Toro langsung utuk-utuk nema bu lahor ya. Iya Oh lo Iya Bagilah Siap udah nenek marudut Yang lakonan lakonan Toro bagimale Aku cek nih Aku pengen Aku pengen Aku pengen Aku pengen Aku pengen Aku pengen Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku terus oh. nengadong di sini gas Sekali disuruh, aku ambil. Ayo dulu ya, murum dan saya PR muruk busa masuk pagi. Ayo dong murum murum mau, Peta di Unang kontak unang kontak tahan selera dan bonjol Aku lantai 2 Oh, liling dua teh. Oh, Nah, aku ya Aku di mana Kita Instagram aku Kisah Gurni itu Barna Aku Instagramnya si neti Aku raflinen netizen Itu yang mau bawa tu Ih, gak kuliah kau, lek Udah jam berapa ini? Aku udah mau terlambat ini, kau masih tidur aja hmm, Ini aku lagi ngerjain tugas aku, lek Tugas mata kuliah apa, lek selimutan, lek? Manajemen kewirausahaan masa depan, lek Omak, oh, disuruh ngapain, kan, lek? Lek masa depan itu tergantung mimpi kita saat masih muda lek supaya sukses kita harus punya mimpi lek ini aku lagi coba mimpi lagi lek biar selesai tugasku lek lek napasmu udah bau kali lu lek mendingan kau mandi sikat gigi lek terus kuliah leh, ya, dan pese-pese munang jago sedih didepuk ya. munang api api api penggagetan di suih naunian pas doh jadi giling nih si on, dang nol lima PC -PC -mu. ah, so na, bui, bapak mampir langsung lima dah, Holak ni opak do bui batu tu, do, oh, nih kok kuleat cok, do renges be nah mau es, dengin ho es, oh, <laughs> <laughs> <laughs> Eh <tupem dadai> <laughs> Pengen mulai jepit nuganing, Bu Uro, lau tu beli ada. Allez, saya tungguin tapi ya, lu buayakan si mau pen, pecek keleng nian. Oh, kuku pas hai, Bayon. Ainong neng yang lu pinggul mau pian na, loh, Sumarnay, nggak usah nugning. Dungo. Eh, aingnya dua jam lucu, bayi musuh dang boy dungo. Eh, apakah rasuluh gravitasi na? Lucu nyang, beri kamu si mau pian namono nih dah. Eh, iya, harus jadi. Nih, nau suruh dia dah. Ah, kupas, ayo ban, Nadie. Uh, bet. Oh, loh. <tuk tangan> hmm, ya terus hao madang-dangi batbayon manggar hari jol matur masakya alani biang sekilik naun, iya dah asal lewat jol lah iharat, terus hao nama nga, ngamuk besi hulet tim nih, asal nangsai darah tinggi ya mana air timud dino bak, ni darat tinggi, pahamak ya aduh lupa pakal lapona tu bedien, jol masih diamkan yang di ember itu lupa aku. Eh. iya. asing. Aku emang Aiyah lagi di kamar aku belajar kerja kelompok sama kawan. Oke, keren belajar Belajar matematika <percussion> Mangga mau mau piana, alas tanggulau, bahasa, sotong persaian eh, noko, berat mati auk, bah aja dong, seburuk ngapit, elu <laughs> <laughs> aja mau ngelundion, alang ngepetari, elu aja kayak mau coba yang makarai, jadi nggak usah galon, eh yakin dong orang ngeluh asal gue habis sunon, jagal, oh loh, mutungnya mau lo, lucu lu, baru sepeh setahun nakining, jadi gue uh. inget toh, gue bapalah sih, tapi orang ngeluh yakin dong asal gue habis sunon, eh gue mau kesun, peon, nakining, loh mama hati auk mutungnya. <laughs> Hmm. Eh, Ma. Kobor rokok yang ini neneknya, Mak? Kan mau anak roh udah bapakmu nenekne bu dari ah. Enggak udah pertanyaan dulu dong.